PP Gold ya. Kita mainkan lagi Tenchu Time of the Assassin. Oke, skip. Terus terbiasa, ini part 3, eh, Mission Builder. Cara Mission. Sebelumnya, part 1, kita Bambu Mesh. Sebelumnya lagi, part 2, Desa AKF. Dan sekarang, part 3, AKF Town, atau Kota AKF. Creator Adit Kavas, saya sendiri. Tempatnya di Post Town, ya. Dan misinya ada Escort, mengawal ya, kawal. Oke, enter. complete. Untuk karakternya ya. Yang di bambu, bambu mesh, saya pakai Shinobi. Dan yang di desa, Luffy Lake, saya pakai Tatsumaru. Dan di kota, saya pakainya uh, otak kotak ini mengawal, ya, mengawal putri kiku. Uh, musuhnya di kota ini Tajima ya. Saya berarti jangan pakai Tajima. Oke, okay. Shinobi. Ah uh, Tesu aja, oke. Okay. Saya pakai Tesu aja. opening atau intro welcome pengawalan di kota ya sekarang bahasa Indonesia escort in town oke okay, nggak bawa equip seperti biasa kita ngelut di map nah skin dari villager ya cut skin dari villager lihat ekspresinya sedih dan dia berkata awal putri kiku keluar goda jangan sampai terbunuh ya <laughs> suaranya saya betul mukanya begitu suaranya begitu ya, ya sini. kita lihat sebentar aja nah seperti itu cukup iya kita loot dulu oke tesu ini banyak item yang tidak cocok ya tuh Lihat tuh I'm the wrong class biasanya kelasnya berbeda ya karena si Tesso ini kelasnya assassin bukan ninja jadi gak bisa oke okay. ini untuk lebih aman ya si Kiku nih putri Kiku nih jangan ikut dia nanti dibunuh sama Kasih racun aja makan akan tuh Sini putri tempat bahaya sini sini sini makan tuh Oke mana lagi kayak hey, sini sini jalannya pelan lagi sini Musuhnya. Sudah munculkan batang hidung Ya ada yang keracunan Sini guys Ah, Dia masih keracunan Mati ya Bagus ya, Gak ada pelawanan dia kalau musuh lagi keracunan Gak apet panah Hehehe -he tampilan pintu masuk ya ada menara pengawas sih saya bikin gitu ini ceritanya kotanya melewati sungai ya untuk menuju kota ini kita melewati sungai ceritanya ini karena batas jadi modalnya tembok, tapi anggap saja ini jalan terobosan ke desa ya. Oke, ke desa AKF karena saling sambung menyambung saya bikin petanya, semua jalurnya bisa menyambung ceritanya ya. Oke di sini di sebelah uh, man tadi. Barat ada musuh di sebelah timur. Eh, mau, maaf, maaf. ini sebelah timur tadi ada musuh. Maka sebelah barat juga ada. itu dia. Nah, suntik. Karena tisu ini seorang dokter. Ya. Oke. kita biarin putri kiku di situ dulu kita mau menjelajah dulu kita amankan dulu daripada nanti kikunya dibunuh gagal misinya kita jelajah peta dulu oke sini pelan pelan hati hati oh oh mundur masuk ke gang ini was hati-hati, eh samurai, samurai bawa tombak, yep, ah, oke, okay. ambil senjatanya, dapat tombak, yep. Musuhnya itu begini dia senjata musuh jadi pakai Kita muncul dari mana guys? Dari gang ya ini. Oke. Okay. Ini tong sampah ya. Oh itu dia. Itu dia ada Ronin ya Ronin pemanah. Buang aja ini. Nanti uh, nggak kelihatan uh. Skin ah, Seperti ininya Nggak dilihatin Kalau pakai senjata tadi uh. Oke okay. nah, Ambil panah ah, Dapat 9 panah Oke okay. Mentok Kita buat seperti ini ya Ini ceritanya Pintu masuk bangunan Ada pohon Ada tong sampah nah ini selokan got Sama seperti yang biasa. ya ini ceritanya selokan ada lampu kotak kita alas oh. oh ada mbak-mbak situ. gak aman ayo sini apa nih apa nih ketahuan awur oke okay. tadi ada musuh di sini itu dia. Oh, mana Ronin pemanah? Cep. Uh. Ini oh, dapat 12. Tadi di tengah kota ada mbak -Mba, ya. Sini kalau enggak salah sih. Yeah. Iya. Kayak begini, oh, ini mengacau. Ini nanti ngasih tahu orang-orang, Ah, tiga mau uh, kabur. Oke, okay. seperti itu tampilan mau mana. Oke, okay. kita sisir dulu ganggang -gang di kotak. Sudah sudah ada tanda-tanya Tapi buat sudah habis musuhnya Kita ke Baratuk oh. uh, Awas uh, uh, uh. Eh ya, Ada itu Sini. Nah, bos, kita musuh di sini, guys. Yup, arah menuju sini kita ngumpet dulu. Oke, okay. temen aman aja. Ah, lebih banyak seperti ini nilainya skor nanti di akhir nggak dapet tug lagi. Tug Karena sering ketahuan musuh Jadi udah nilainya Tug Eh, musuh itu Samurai Oke Saya ke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 Eh. Ari ya itu ada sih. Apa namanya tuh? Tajima. Kabur-kabur kabur. Oke. Di Ini dia loncat-loncat jelas tuh ih waspada terus dilihat mayat sih oke okay. ups nah. mudah sekali membunuhnya ya, bos tajima lebih kalem dari sinogi ya sinogi kan brutal tuh pakai pedang tiga kayak ron Tadi okay. <laughs> dari, dari mana dari sini ya ada mayat, enggak? Oke, bener. Saya lagi lewat kesini. Ah, Tahu, wan, sama si Tajima. Oh, oke, sudah banyak mayat. Sudah lewat sini tadi. Lagi. Lomba itu tidak terlalu mengganggu. Ah oh, ini. Aduh, enggak ketahuan. ada kawan mari nah ini dia apa sih temennya taman kota atau balai kota bisa jadi alun-alun sedikit seperti ini ya. Ini ada menara pengawas ini ada bangku ini banyak ini kotak-kotak box dan ada kendi ada ember ya Silahkan kalian uh, ini Bayangkan nih apa Kalau di dunia nyatanya Kalau saya sih alun-alun ya bisa, bisa juga disebut pasar Alun-alun <laughs> Tadi musuh mana tuh Sini ya Cari aman guys ya Jangan Bertarung secara langsung Karena itu Resiko dekat dekat mundur bahaya 42 berhenti ya, nah gitu Jalan, kembali apah adi kirain jauh cari jalan aman lewat sini aja lewat belakang tawan dua kali lagi nah sini eh itu dia oh loh. Hop. Uh. lihat aja kamu dua kali ngagetin. Kita tidak dari sini ya? Uh, itu dia. Uh. Oke. Okay. Ada nah, musuh lagi. Ari. babang okay. eh oke eh mau banget oh itu Tokoan. Nah, Di sini tadi ada, ada musuh guys. Aduh, oh, itu ternyata, aduh. hari Oh, atas gedung aja kali, atas ini toko. aman luar atas oh gelap banget aduh apa nih ah Abah itu ya, ke sini kebon. Yep. Iya. Asas-asas. Nggak sampai sini dia. Saya setting nggak sampai sini. Oke. Ups. oke Samurai pemanah. Eh, ambil. Apa nih? Bambu bukan? Iya. Oh. Eh. Uh. Uh. Aduh, apa lagi nih? Oh, panah. mama, aman lewat bawahnya, lewat atas, yep. lompat ke sana ke kebon hup siap yep. sama seperti di, di lah e, barat ndak kebonnya sini ada pemanah pasti tadi yang mana saya mana sini nah, ini tujuan kita ya Lord Goda Halo Halo Halo Pak Halo Pak nanti saya bawa kiku ke Bapak ya ini udah benar-benar aman ya ini jalannya lurus aja melewati apa sih pun alun sini ini kita melewati satu rumah dulu berputar nah, ini dia yuk sini ikut ini putri kiku kalau kita terlalu cepat dia tuh tinggalan dia kita harus benar, benar lambat di sini udah bener harus jalan yuk sini jalannya yuk jalan harus jalan pelan-pelan nih ini ikut Woy, ya ampun Ini pakai gaun kimono Panjang gitu Mana bisa lari, selimpet Tuh, mati lagi nih bamba Panah <tuh>, Matinya gak enak banget Di panah ya nah kalau nggak dibunuh kita nggak bebas jalan masih tahu ke samurai wih loncat masih banyak mayat berserakan nah oke ayo sini Yuk, dikit lagi sampai bapak, eh, itu dia, yuk sini yuk, nah, ada lagi skin dari warga desa ya, sekarang dia ekspresinya marah ya, <laughs> dan dia berkata, gitu. Putri Kiku lambat katamu, kalau lari nanti tersandung, lihat aja dia pakai gaun tahu. Seperti saya yang bilang tadi ya. Itu baju gaun kimononya panjang banget. Terus sering pedulah lari. Kata warga di sana, gitu sama ya. Karena yang buatnya kan saya. Gitu loh. <laughs> Oke. Okay. Next. Ya. Ah, kita lihat skornya. S-skill 348. 348 and kill nol spotnya minus tiga ratus minus lima tadi saya mana sih kalau nggak dipanas sih lebih tinggi kali nilainya spesialnya 42 puluh dua ya total 40 puluh nah, sekarang bukan tuk lagi tapi murder pembunuh ya oke kalau tuk tuh apa sih preman ya tuk tuh preman kalau biasanya kalau di game game tuh tag tugu preman Hang di murder Oke next Oke sekian ya tampilan dari part 3 yaitu AKF Town part selanjutnya adalah AKF City sama seperti AKF Town ya. di kota cuma di AKF City itu adalah kota di bawah istana Ya lebih, tadi kan pas di road kan naik tangga tuh Nah, itu jalur menuju AKF City ya Kalau ke bawah nanti, eh ke bawah tadi yang ada sungai itu Itu nyambungnya ke AKF Village ya desa AKF itu kan Lewat sungai juga kan Sambung menyambung menjadi satu gitu Oke, jangan lupa subscribe ya Karena untuk menonton video selanjutnya gitu Terima kasih telah menonton ya. Salam AKF. Adit Kaudin Pajrin Sagitarius Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye bye.